Ya sangat bolos sekali ya. Kita lanjut, ini dari mana bosik? Bosik. Bosik. Bosik. Bosik. Bosik. Bosik. Bosik. Bosik. Bosik. Bosik. Bosik. Bosik. Bosik. saja oleh Lanjut, di diser saja aduh ternyata Nuh no. Nuh no, masih sunuh ternyata langsung bangun saja Nuh no. berapa poinnya Pak poinnya sekitar 25 26 langsung di saja oleh Pak diterima oleh siapa di sana oh ternyata tidak ada letok awan lawan di sana oh, langsung saja wah oh, dia oh. untuk kelas 10 lempar ke atas ada nah, ah. ah, ah. ternyata. Ah. ternyata tidak ada rahmat dari Tuhan sehingga pola langsung jatuh tidak ke lapangan. <tuk> nah, oleh itu ternyata ali itu sini ada oh ternyata oh. sayang sekali ya 10 poin untuk kelas 10 oh ternyata. Rang. ternyata. Rang. Um, iya. ay mana ke mana? Keluar. Uh, Oke, okay, dude. Net ada out ternyata, guys, guys. Ternyata oh, ternyata ternyata. Cepat deh, cepat, Tidak memiliki mata sehingga bolanya keluar lapangan dan menghasilkan servis untuk kelas 12. Lagi-lagi saudara itu semua sangat bola ya, kita tinggal orang tua, ini harus bola dari sudut kanan, biarlah Nadia. Saudara itu semua bola kepada siapa di sana? Emm, nama Sunda. Sunda, saudara Ibu, <tuk> ah, saudara Ibu, saudara Ibu, saudara Ibu, saudara ternyata saudara Ibu, saudara Ibu, saudara Ibu, saudara Ibu, saudara Ibu, saudara Ibu, saudara Ibu, saudara Ibu, saudara Ibu, saudara Ibu, saudara saudara Ibu, saudara Ibu, saudara Ibu, saudara Ibu, saudara Ibu, saudara Ibu, saudara Ibu, Poin dihasilkan oleh kelas 12, masih kelas 12, masih di kelas 12, singa, ada, ada, Hei, ada, ada, ada, wasit Wasit ada, ada, ada, ada, Ramai ram, si ramai ram. ram dia menjadi nyata. di out, tercatat kembali orang Jepang tidak bisa menguasai bahwa orang ini ya Jepang sekarang kalah menguasai satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu, Thank you, love you. pak, mantap, pak, gaya lah pak, mantap, Teteh leni Teh Upi hmm. Tiga, empat. Berita masih oleh Teh putra Bapak Usep. Bapak Usep. Ayo ah, iya budak PK. 4 itu dia